satu langit, halo sahabat pilot drone kali ini saya akan membuka sebuah paket yang berisi propeller drone mjx box 16 yang akan saya pasang pada drone SJRC F11 Pro 4K 1,5 km saya membeli propeller ini di salah satu online shop dengan harga Rp 90.000 propeller drone mjx box 16 ini sangat recommended untuk sahabat pilot drone yang ingin mengupgrade propeller drone SJRC F11 Pro 4K untuk hasil yang didapatkan yaitu drone lebih stabil, lebih ringan dan hasil footage yang smooth oke jadi inilah penampakan dari propeller MJX box 16 yang baru saja dibeli ya kita bisa lihat. Kemudian ini adalah propeler bawaan dari crc F11 Pro 4K yang sudah saya uh, speed ya. Jadi banyak lebih berat di sini. Jadi untuk sahabat pilot drone bagi yang ingin mewarnai propellernya saya menyarankan jangan diwarnai ya karena akan membebani ya kinerja dari propeler itu sendiri ya. Dan ini adalah propeler dari MJX box 16. Ya, dia lebih kokoh kemudian ringan juga, performa drone lebih baik ya dari propeler bawaannya. Jadi kita akan mereplace propeller bawaan dari drone SJRC F11 Pro 4K ya. Dengan propeller dari MJX Box 16. Nah ini adalah propeller bawaan dari SJRC F11 Pro 4K. Dan kita akan mereplacenya ya. Oke, langkah pertama bi seperti biasa, kita membuka lengan-lengan drone-nya ya. Dengan hati-hati, disitu kita bisa lihat. Kita geser dulu untuk propeller-nya, kemudian ada tempat untuk memegang ya. Kemudian kita buka arm. Oke okay, kita Mulai melepas Baut Satu persatu ya Kemudian, di sini kita bisa lihat e, untuk propeller bawaan S F11 Pro di bagian atas itu e, terdapat lubang yang kecil, ya. Sedangkan di bawah itu besar. Nah, yang di depan ini atau di atas ini lubangnya kecil. Jadi, untuk melepas propellernya, ya, kita dorong ya dari atas menggunakan obeng yang ini ya obeng bintang bisa karena tidak lancip ya untuk bagian ujungnya Oke kita bisa dorong kemudian akan terlepas seperti pada video ini ya kemudian kita akan memasang untuk propeller MJX Bugs 16 Ke Tempat Ini ya apa namanya Rumahnya Proplernya ini si SJRC ya Ikuti langkah Sebaliknya ya Jadi untuk memasangnya Penguncinya kita Dari bawah ya Karena dari bawah itu Dari kecil ke Besar ya kita masukkan sampai bunyi dan pastikan sudah terpasang dengan baik dan benar ya ini di bawah bagian besar kemudian yang di atas bagian kecil seperti tadi oke sudah terpasang kemudian kita lanjutkan pasang yang lainnya inilah penampakan dari drone SJRC F11 Pro 4K yang telah dipasang propeler dari drone MJX Box 16 Oke okay, sahabat drone setelah ini kita akan melihat hasil perbandingan footage dari drone sgrc f11 pro 4k dengan propeller dari drone mjx box 16 sebelumnya untuk sahabat pilot drone jangan lupa klik tombol subscribe tombol like dan aktifkan loncengnya agar channel ini semakin berkembang terima kasih